Alhamdulillah para istri Kalau engkau memuji suami yang sangat baik dengan bapak ibunya Dia Allah suami yang penuh berkah layak membuahi rahimmu untuk melahirkan anak yang soleh Wajibatmu kepada suamimu lebih besar daripada kepada orang tuamu. Ini yang pertama dengar dan dengar wahai calon suami suami hebat adalah yang memberikan ajang jembar kepada istrinya memfasilitasi memfasilitasi istrinya untuk mengabdi kepada bapak ibunya dengar kalimat ini laki-laki bodoh yang mengatakan kepada istrinya kamu sudah aku ambil nggak boleh kau dekat dengan ibumu kurang ajar banget tuh laki-laki ada model begitu pahami imammu harus kau nomor satukan wahai para wanita wahai istri imammu imammu tapi suami yang hebat adalah yang berkata begini pada istrinya wahai istriku kemanapun kau pergi harus izin tapi kepada bapak ibumu tidak perlu bahkan aku beri bekal untuk muliakan bapak ibumu itu baru suami hebat jadilah suami hebat dan jadilah istri hebat apa yang terjadi setelah itu keindahan gak ada masalah setelah itu gak ada pertanyaan mana yang lebih utama gak ada semuanya hebat istimewa selesai Kadang ada laki-laki bodoh, melihat istrinya membantu bapak ibunya, berarti mertuanya marah-marah dia. Ada juga istri yang tidak tahu, istri melihat suaminya transfer uang ke adik-adiknya, ke ibunya sendiri. Ini pernah kejadian, nih? mungkin saya harus pertanyaan seorang suami sudah sukses tiba-tiba tanya kepada kami Bu ya, gimana sih Buya hukumnya kalau saya bantu ibu saya ibu saya kan suaminya sudah meninggal ayah saya sudah meninggal saya punya adik kecil gimana hukumnya saya bantu ibu saya tanpa sepengetahuan istri saya anda tanya bab VK kan iya Bapak VK berbunyi begini selagi itu uang-uangmu Selagi itu uangmu kau berikan kepada biasa apa saja, boleh tanpa izin istri. Apalagi kau berikan kepada ibumu dan adikmu sendiri, itu bicara fikih. Tapi orang lebih tinggi dari fikih kelas hidup. Cuman saya mau tanya dulu. Tanya apa, Bu? Memangnya kenapa kalau kamu bantu kepada ibumu ketahuan istrimu? Dia angkat dada sambil ngangkat nafas Aduh Buya pernah ketahuan sekali Ya Allah cemberutnya sebulan Aduh Kok oh, ada istri model begitu tuh Na'udzubillah Ada sebaliknya Seorang istri juga datang kepada kami Berkata ah, Buya Alhamdulillah saya sudah diangkat Jadi PNS Saya tidak ngerti apa judulnya Oh tiba-tiba ngomong saya diangkat jadi PNS Alhamdulillah Maksudnya apa Kan gini Buya Kan berarti saya sudah punya gaji sendiri Ibu punya suami punya. Nah inilah pertanyaan saya bu ya. Gimana hukumnya kalau saya memberikan gaji saya kepada sebagian gaji saya kepada ibu saya yang nggak mampu itu tanpa sepengetahuan suam suami. Saya jawab, ibu kalau itu duitnya ibu, ibu boleh diberikan kepada siapa saja, termasuk diberikan kepada ibunya ibu. Tapi kalau duit suami tidak boleh keluar kecuali izin dari suami oh, Enggak bu yang ini gaji saya Oke okay. Kalau gaji ibu boleh Alhamdulillah Jadi nggak dosa bu yang Enggak oh, Duitmu sendiri kok Kalau duit suami baru minta izin Alhamdulillah Basta bu Cuman saya sedikit boleh tanya apa Bu ya? Memangnya kenapa suamimu kalau tahu kamu ngirim duit kepada ibumu? Bu ya, suami saya pernah melihat saya bantu ibu, saya marah-marah. Aduh, saya enggak suka dengan laki-laki model begitu. Mesia lagi-lagi hebat akan berkata. Siang, kau pengen bantu Umi kan di rumah? Iya, kau kirim duit berapa? 500. 500 kurang dong, saya tambahi. Allah. Sama seorang istri yang solehah berkata pada suaminya, "Abang mau ngapain?" mau ngirim ke ibu karena butuh adik saya ada butuh berapa bang kirim satu juta Ya Allah bang kurang bang anting jual Allah hidup tuh begitu tebalilah bapak, bapak istri kalau engkau mempunyai suami yang sangat baik dengan bapak ibunya di Allah suami yang penuh berkah layak membuahi rahimmu untuk melahirkan anak yang soleh begitu sebaliknya wahai laki-laki yang baik jika istrimu adalah anak yang sangat berbakti kepada bapak ibunya katailah rahimnya rahim yang layak anda buai untuk menjadi rahim yang subur mengeluarkan anak yang soleh itulah yang harus kita hadirkan dalam hidup jangan main larang-larang Naudzubillah. itu perlu dibenahi dalam hidup kita ini rayuan dahsat bukan yuk kita bulan madu di atas awan bukan tapi rayuan dahsat adalah begini sebuah contoh coba anda terayu atau tidak suami anda ngajak anda pergi ke warung ke supermarket, ke toko belanja. Padahal Anda hanya perlu minyak goreng 1 kilo. Suami Anda beli 2 kilo, gula 1 kilo. Suami Anda beli langsung nambah 2 kilo. Anda bertanya, "Bang, untuk apa sih, Bang? Sudahlah, Dek, tambah aja 1 kilo." Sudah ditambah pulang sampai di rumah, Anda ngerapikan Yang 1 kilo Anda susun di rak. Cuman yang 1 kilo Anda bertanya, "Bang, yang satu lagi mana? Dibungkus sama suami Anda. "Kok dibungkus, Bang?" "Iya, yang mau diapain, mau saya kirim, kirim ke siapa, ke ibu, ibu abang kan sudah meninggal, bukan ibuku sayang, ibumu sayang, jatuh cinta langsung tuh istri, ya Allah, suamiku ingat ibuku, aku saja belum mikir ibuku, ternyata ngerayu itu gampang, indah itu mudah, indah itu dengan keindahan, itulah pelajaran yang akan kita hadirkan di sini,